Hai hey sob, welcome to Bikes Channel. Selamat datang di videonya, uh, LBM TV. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan untuk terus mengikuti video ini sampai habis. Nah, di video kali ini uh, saya lagi di sawah nih, sama temen-temen saya, bukan temen sih, tapi adik-adik saya ya. Dan ceritanya kita lagi liburan sekolah ya, sob. Dan kita mau acara ngeliwet di sawah. Ini sawahnya nih. Sawah orang. Dan kita akan ngeliwetnya di gubuk tuh. Di paling ujung. Kebetulan di sini juga lagi musim nyawah ya sob. Lagi proses buat... Tanaman padinya nih, muncik, seorang sunat, tema ya nyalur, nyalur ke binihan. Nah sob, kita sudah berada di saung, dan saungnya cukup kecil sekali sempit nah di sini ada adik saya Aden. ada ada Sahrul yeah. dan di belakang saya juga ada persawahan juga tuh dan kebetulan di sini lagi musim nyawah ya sob lagi musim nanam uh, bibit padi buat ditanam yuk bukan lewat naden sampai bikin sapek bisa pakein dekum atas ini n Nah Sob, jadi ini bahan-bahannya buat ngeliwet. Di sini ada ikan asin. Kita ngeliwetnya pakai ikan asin. Dan ceritanya kita mau nyambel. Itu nyambel nyambel jengkol ya Sob. Nah, di sini juga ada beras. Dan ini ada asam jawa dan cabai. Dan ada garam sama sasa. Kita mau cuci beras dulu ya Sob. Ah, Ya, deh, belum, so. hmm, belum Nah ini saya mau bakar jengkol buat dijadiin sambal ini jengkolnya nih Ini jengkol udah tua banget bukan bukan jengkol lalap ya bagus sih dibikin lalap juga bagus tapi udah tua, saya mau bakar yang Caranya itu dibubui, Mencik orang Sunda tema. Bubui pakai bara api. Lihatnya udah mau matang loh. ada lana belum den? belum kasih nak, belum den kabe? di helak di helak kabe belum? plastik gak? buka plastik gak? iya buka di wajan Oke Sob Dan nasi liwetnya sudah mateng Dan di sini sudah ada daun Mantap Nah ini sambalnya nih Sambal terasi Campur asam jawa Mantap Nah Sob dan ini nih jengkolnya sudah mateng. Nanti kita akan dicampurin pakai sambal tadi. Sambal terasi. Dan sebelum dicampurin nanti digeprek dulu biar tipis. Sudah mateng. nah seperti ini jengkolnya jengkol jengkol sambal jengkol ngeliwet pakai sambal jengkol sama ikan asin bisa kalian lihat oh, mantap-mantap ini sambal jengkol dan ini ikan asin Nilai harapan ah gila sab pedas Nikmat sekali uh, ngeliwet pakai sambal jengkol sama ikan asin. Nah, baca belum? Belum kelar makan? Gila, pedes banget! dan edan! Nah sob, jadi itu tadi uh, seputar kegiatan kita yaitu liburan sekolah dengan acara nglewat di sawah sudah selesai dan kita akan pulang dan di sini sudah mau hujan mendung kita perjalanan menuju pulang oke cukup sampai di sini dulu uh, seputar kegiatan di video kita dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan jangan lupa buat kalian untuk terus mengikuti video kita selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.